Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.66103 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.66425. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 April tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.